lagi nih teman-teman bersama kakak di channel toys of mainan kakak lagi mau cari mainan nih teman-teman dan kakak sudah punya wadah nih teman nih kakak cari mainan ya teman-teman ayo kita cari mainan shalalalala shalalala, mainan oh mainan di mana kamu mainan. Oh, wah. Sepertinya Kakak melihat mainan, teman-teman. Yuk kita dekati, teman-teman. Wah, sepertinya Kakak dapat tiga mainan, teman-teman. wadidaw Kakak dapat tiga mainan nih. Wah, Kakak dapat tiga ikan, teman-teman. Baru cari aja Kakak sudah dapat tiga mainan ikan, teman-teman. wadidaw Seru sekali. Ayo temani kakak lagi teman-teman cari mainan Ya kita cari mainan lagi Wow kakak dapat lagi teman-teman Wah kakak dapat dua ikan pari nih teman-teman Wow seru sekali ternyata cari mainan di bebatuan. Kakak dapat banyak mainan nih teman-teman Baru cari aja udah dapat lima teman-teman Bagaimana nantinya kalau kita cari terus Wadidaw Ayo temani kakak cari mainan lagi teman-teman Mainan, oh mainan, aku mencarimu Mainan, wow Sepertinya kakak melihat lagi nih teman-teman Wow kakak dapat kepiting merah teman-teman Hati-hati ya, bila dapat hewan begini nanti dicapit loh teman-teman Wow, seru sekali nih teman-teman Baru cari aja sebentar, udah dapat banyak begini. Wow, ternyata seru sekali berburu mainan. Ayo, temani kakak lagi berburu mainan teman-teman. Wadidaw. Wow, kakak dapat lagi nih mainan teman-teman. Kakak dapat katak nih teman-teman. Wow, yuk kita simpan. Seru sekali teman-teman. Temani terus kakak ya cari mainan sampai dapat banyak mainan ayo kita cari mainan wadidau la Shala. wah kakak dapat lagi nih teman-teman dapat dua lagi teman-teman wow kakak dapat anjing laut teman-teman kakak dapat dua anjing laut yuk kita simpan Wah wow, berburu mainan hari ini Seru sekali teman-teman Kita sudah dapat Banyak mainan Aku tak tahu ini Sudah berapa nih jumlahnya Ayo cari lagi teman-teman Wadidawadidiu Kita cari lagi mainannya Kita harus Semangat ya teman-teman cari mainannya Wow Aku dapat dua lagi nih Si cantik si merah Wow Wow aku dapat dua lobster teman-teman Wadidaw kita dapat dua lobster nih teman-teman Seru sekali Waduh Ayo harus tambah semangat lagi nih kita cari mainan Supaya kita dapat mainan lebih banyak lagi Let's go Wah dapat lagi Wah ini kan apa nih teman-teman Kita lihat ya Wow kita dapat ikan paus teman-teman kita dapat ikan paus hijau ke teman-teman. Wadidaw. Seru sekali. Kita simpan ya. Kita cari yang lain lagi. Let's go. Kita cari lagi. Mainan. Aku mencari yang mau mainan. Wadidaw. Sepertinya aku menemukan banyak mainan lagi. Kita dapat mainan langsung tiga ini yang orange namanya bintang laut teman teman dan yang biru ini namanya ikan lumba lumba teman teman cantik ya warnanya dan ini namanya gurita teman teman wah ini banyak tentakelnya ya teman teman wow mainan kita banyak sekali hari ini yuk kita harus semangat lagi nih teman teman sepertinya berburu mainan seru sekali Ayo kita cari lagi teman-teman. Temani kakak ya cari mainan. Supaya mainan kakak lebih banyak lagi. Dan kita akan bawa pulang. Untuk dimaini di rumah. Oke teman-teman. Ayo cari mainan lagi. Wow. Mainan. Wah. Aku dapat tiga mainan teman-teman. Wadidaw. Ini namanya. penyu teman-teman. Ini. Dagingnya enak sekali teman-teman Wow Dan aku dapat bintang laut nih teman-teman cantik kan warnanya Dan yang satunya ini Aku dapat gurita teman-teman Wow seru sekali Menyenangkan sekali Berburu mainan hari ini teman-teman Kita dapat banyak Dan wadah kita sudah penuh nih teman-teman Oke Sampai bertemu di video selanjutnya teman-teman Harus semangat cari mainan Oke, okay, dadah.